Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Rames JP balik lagi bersama gua Ramesh. Kali ini gua akan update aplikasi Hex Domino versi 1.86. Dan ini udah ada kali 8 sweeder, no iklan, no update dan no virus. Aman nih ya cuy. isi update kali ini gua bikin tema spiderman coy nah oke okay. gua minta call, tolong ke kalian dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya dan juga share juga kepada teman-teman oke okay, coy apa saja di versi 186 ini ini ada tambahan avatar cuy sekali lihat ini dua avatar untuk cewek dan ini untuk cowoknya juga dua avatar oke langsung saja kita lihat background slot hex dominonya dan ini untuk tampilan slot 20 dan ini untuk slot papa papa dan ini untuk 5 dragon coy Oke, okay, box, Kita tinggalkan dulu jiji nya Ini slot panda 5 dragon Dan ini di slot Triple 7 crazy jackpotnya itu bisa mencapai 60b ya cuy di sini dan ini untuk slot 4 player oke Joy Sampai di sini dulu video dari gua. Silahkan update, cek link downloadnya di kolom komentar, dan juga teliti karena ada P1H1 dan juga P1H4. Untuk yang sudah nonton, subscribe, like, saya ucapkan terima kasih beri kesehatan selalu dipermudah rezekinya Amin. Oke okay, cuy, untuk menginstal aplikasi ini saya ingatkan sekali lagi kalian harus punya CR Server. kalau udah ada kalian tinggal buka aja cari folder download